Assalamualaikum, Hai sahabat story semua. Tahukah kalian apa itu wali Allah? Tahukah kalian apa arti dari wali Allah? Wali Allah ialah merupakan orang-orang Islam yang dekat dengan Allah karena keimanan dan ketakwaannya. Mereka tak pernah bersedih hati atas kesusahan dalam kehidupan dunia. Karena yang menjadi tujuan mereka hanyalah akhirat. Tahukah kalian salah satu wali Allah yang hidup tanpa organ jantung? Ia adalah Syekh Muhammad Hariri. Dikutip dari Wikipedia, Syekh Muhammad Hariri, lahir pada tahun 1054 Hijriah di desa Almasan, dekat Basra, Irak. Beliau meninggal pada tanggal 10 September tahun 1122, tepatnya di umur 68 tahun, di desa Almasan, Basra, Irak. Syekh Muhammad Hariri adalah salah satu murid kesayangan Al-Habib Muhammad Al-Hadar, mertua Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau terkenal dengan Mahabah, dan kerinduan beliau yang kuat dan dahsyat kepada Baginda Rasulullah. Suatu ketika Syekh Muhammad Hariri didiagnosis di rumah sakit melalui X-ray foto ronsen, sang dokter terkejut setengah mati melihat hasil ronsen pada bagian dada beliau. Sang dokter pun bertanya keheranan, engkau ini manusia atau bukan? Syekh Muhammad Hariri bertanya balik, kenapa engkau bertanya seperti itu? Sambil menggelengkan kepala, dokter itu bertanya, kenapa engkau bisa hidup tanpa jantung? Di mana jantungmu? Syekh tersenyum pelan, maaf, Jantungku kutitipkan pada kekasihku di Madinah. Sayyidina Muhammad, Syekh Muhammad Hariri adalah orang yang sangat mahabah atau cinta kepada Rasulullah dan begitu alim. Beliau hobi mengenakan pakaian serba warna hijau dan mampu melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, baik dalam mimpi bahkan secara dohir atau nyata. Akan tetapi, suatu ketika beliau masuk ke Tarim, beliau tidak bisa melihat Rasulullah, dan ketika beliau keluar dari Tarim atau pulang ke asalnya, beliau bertemu Rasulullah di dalam mimpinya. Beliau menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Mengapa ia tidak dapat melihat Rasul ketika dia berada di Tarim? Rasulullah akhirnya menjawab, kalau engkau sudah sampai di Tarim, cukup sudah engkau melihat aku lewat Umar, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz. Jadi benarlah kata Habib Abdullah bin Syihab, walaupun aku tidak pernah duduk di zaman Al-Fakih Mokodam, walaupun aku tidak pernah duduk di zaman Imam Hadad, tetapi aku cukup beruntung hidup di zaman Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah beruntunglah kita masih bisa satu masa dengan Habib Umar bin Hafiz. Mudah-mudahan hati kita tambah cinta pada kakek beliau, yakni Rasulullah Alaihi SAW, amin. Itulah sedikit cerita tentang Seyyid Muhammad Hariri salah satu wali Allah. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar channel ini terus berkembang. Aku tutup dengan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.